Tak silap amal usah padahal di dalam negeri tu puyuh peranggi. Amal nampak jauh di mata, supaya buat iya, ...supa sama. semua sama. tak silap mata amal. Amal lagi tanya dia. <tong> Sini eh. Eh, Mokcik. Abis-abis Mak. Mokcik mari. Mokcik mari, Mokcik mari. Mokcik lepas ni. Mokcik Tuan Terisi Dewi. Betul saya, Mokcik magi. Adih, besar, eh? abis, right. dah pergi. Betul saya, Mokcik saya, pergi. Mengasa besak ni. Habis sama. Alright. Mak tak boleh main dengan dia okey semacam pengasuh digoreng manula juga sumi mau serama minyak gaya saya tengok tadi eh dulu dia dah la jangan ada air tu aku besar tu air boleh nyakit ni macam minum kekek abai saya abai saya ha Mano lah juga suami emos mau guano Kamu tiga orang sini suami yang mau tak ada koyak saya tadi Koyak tadi boleh nyakit parut Lalu sama koda, koda pulak pergi kenal Bunuh pulak puluh hati Ah, ada benda koyak Koyak gapo bema Rusio, Rusio, Rusio Rusio gapo bema Aaaaah tadi koyak aku Apa abia, tueku si amoh lah Dia kata wala dia bini dua pun jangan teroyak ni sama ya. Gapo dia Gapori yo abia, Tue tueku si amoh pestelah kesamak tadi. Songo dia kata dia bini dua dengan tu teri. Ah, uh, maya mahura pun anak tu punya barangi kalau mari mok cik jangan royak kata dia bini dua. Nah sama ni bengul tadi okay? ah, ko ya Rusia ge. Ah, deunigo ya, deunigo ya, unigo ya. Oi yak gapo pengantar besai, oi yak gapo besai. Mojo itu oi yak, rihan be ma oi yak. Oi yak gapo kamu lah. ramulah, ni ni ko tuan tree. Ah, uh, mai moran nak ratu puyoh peranggi, dia beseda tak suwi royak kalau mau cek mari, tapi ni royak rasa ponggon. Jadi istri yang makan abai mos kamu tuan penerima yang mahura. Ha. Oh. Waktu ya kita dok pisah dok geger ni, boleh ni tak boleh saya harus yoga ni. Jadi dia nikah kahwin dengan siapa dia say? Malunya mo say? Ngan terima nyu mahu rahana ratu kuyau perangi. Lepas tu aku pisah dulu. Kape mak baju yang dok kerja tu buat cengkong ni. Mana lah tu suami aku segamu? Siapa lagi kau ke kata tua tuan ni ya? Tua isas digi. sudah dah anak dan ada cucu dok. Jadi dia nikah kawin dengan tuan peteri. Saya mahukan anak ratu lah juga puyuh peranggi. Hmm. Biarlah juga Amun nak pergi jumpa dia. Tak ada apa-apa hari ni. Sudah hmm, hari ni. Buat kereta hari ni tunggu masa dah. Tunggu masa apa namanya? Panas sangat royak. Kau ikut sama pesedoh tadi. Siapa dia kaya rusia ni? Kata dia nikah dengan tuam terima Menteri Mahimura dia pacun tengkak... mangti. Sama emang mana kaya ni? Mereka kaya ni? Haaa kaya orang tak boleh lola yaa Tunggu! Haa... ...mereka kaya kaya! Apa ya? Kaya orang tengok yaa? Mereka? Mereka orang nge-syuk Haa, oh, kalau pakai banyak belakang kapal kita tunggu masa lah sakit pagok sekali ni Hmm, padalah Semalam kita, kita mimpi rumah utuh Tunggu masa lah, no, kita lah biar Hati lah, bersabuk lah buruknya Nak buat jalan lah biar Hai, hai, hai, hai tengok macam nak ni baru beranok saya dulu lah Manas sangat, saya mulut Hmm, banyak sangat. Aduh, aaah! Sambil Maka tuan peteri istri dewi istri lah juga... ...pada kemahkaju sekarang. Dia dengar lah juga kata-kata pengasuh... ...sekamau sudah menikah kahwin dengan tuan peteri... ...manyu menghormati anak ratu puyau peranggi. Tuan peteri sedih bukanlah kepala jelemul di tempat Tuan yang kumang kerja sekarang mendekat bala Tata kerajaan sehingga sehari lagi bla. Yo benarlah juga abe kamu, adik lah juga riabek apa pakai bipo? Mano abe pelan duit putih putih dulu, adik nganduk kini abe Marilah juga abe kita kelik abe, coba keli buat tawam tristriwi. Siapa dia suka mau kira di sini? Tidak kau kamu menganduk siapa boleh nak bukan esok kaget do? Tidak kau kata aku nak cari saya kau pelan duit putih putih dulu. Tidak, abis. Adik tahu belakang dah. Sabarlah ke kata-kata jatah. Susu pun jasibu pulih. Adik tahu abis nikah kawin dah. Dengan Tuan Petri. Saya mahu lah anak ratu pun yang berani. Habis semua. Mari lah juga abis kita balik. Tidak, Tuan Petri Cinewi. Siapa dia kotor? Kata aku nikah kawin dengan Tuan Petri. Saya mahu lah. Siapa dia kaya? Siapa dia kaya? ada orang lari royak habis royak saya sama royak kalau dia menutup royak tak okey gak dia bertahun pergi Tua Menteri Serewi ini lah cukup baga aku tahu sabar lagi tu kata gak kepagam-pagam makan padi lari royak lari ke dia kata lari ke kata lari ke dia buah selaku demikian tak guna aku tahu supaya royak saya sama hari Di mana lagi cukup pengasuh hari ini Sampai tak bisa bunuh dia tak bisa dia tak bisa pukul dia lah ken ni kosmetik abeh mari kita klik babe tak mau ria Mari kita klik babe mari kita klik babe ti dok montri aku nak pergi tempat sain sama dia aku nak tanya dia berapa kali aku besar ke dia oh apa tempat sain hu mari sini semutah wano tokek tu ikut sama nak mati megah macam Kapu tidak ada merah, sai kapu merah putih lah bengoh. Siapa nak bui duit hilang ini? Ayolah lah. <laughs> Ana sangat goyak. Pengesuh sai. Naik <suss> <laughs> goyak, lai kamu katuh. Naik ko bisai lai ke kamu goyak celakun mikik. Sapu dia goyak kata mau menikah kahwin dengan tuang petri mayuh horak anak ratu punya parangi sai jawab ke dia ke? Siapa dia kaya kata menikah kahwin dengan tuan peteri? Mana murah anak lah tu punya palanggi. Dan tak macam orang kaya lah tu aku tak nikah ke? Betul lah mahu kahwin sahi. Dah kahwin tu bangga hapun tu aku. Mungkin dah kita bernih bernih dah. Sungguh! Hmm, Samak selalu. Hari ni sedih dengan hati aku sahi. Kalau orang tu kaya, mahu nak bunuh hari tu. Baade lah, ku nak cuti 2 minggu. Gak podo dia, say. Kita nak cuti 2 minggu sebab anak darah goh tujuh baru nak ninko. Napa jalan lah, napa lah. Tanya kuya senoti, nata ni bukan apa lah. Nak cuti mau senoti nak. Hari ni saya wayah sama. Aku bunuh kamu tiga. Hey, belu. Apa yang kau ya? kaya gitu kaya siapa dia kaya sangi mau oh, bunuh kaya juga kaya itu siapa dia kaya siapa dia kaya kaya kaya bangga lagi abis mak gaya. oh jadi sama kaya hmm huh, tidak kopi ya di sama eh ya. mau kau tidak kata menikah kawin dengan tuan petri mayumora anora ratu perangi Ah, apa-apa kata memang sogek royak itu Haa, <laughs> haa, haa Saatnya kata kamu royak? Haa, ah, kita royak mulu mula yaa Tunggu Siapa dia royak lagi? Kita ngaku kita royak orang tenguh ya. Tunggu Dan siapa dia royak lagi? Kita royak orang ngesuk yaa nak bunuh bunuh lah junggu kita kaya hatu ya, pasang mula-mula tu kita tak kaya tengok tu kita kaya masuk ya, kita pernah kita kaya mulu mulu ya mula-mula kita kaya, kita kau se kau se temu gitu kita benar, kita kaya hot tengok tu ya, hot tengok tapi nak kira sangat sanggah kau anu anu bu, walau kau joko ni apa nama ni misalnya kita kira kita apa nama ni kita kau hot tengok apa nama ni kita misalnya kita kira apa nama ni kau Mak, makaja semua dalam ikat Sedihnya tiba leh <SILENCIO> kepala. juga pengasuh. Sapak pada begitu. Makaja segamu sedihnya t.